Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendekar SMK Yasmi Karangrayung. Kembali lagi bersama saya Firida Indrianti dalam buletin SMK Yasmi Karangrayung. Pendidikan seni karakter akan menyajikan berita terupdate, teraktual, dan terpercaya. Sahabat pendekar, hari ini SMK Yasemi Karangrayung mengadakan kegiatan reorganisasi pengurus OSIS, yaitu kegiatan pemilihan calon ketua OSIS beserta wakilnya, di mana pemilihan ini dilakukan dengan cara yang berbeda daripada umumnya, yaitu dengan cara online atau daring. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan pemilihan OSIS yang ada di SMK Yasemi Karang Rayung, saya sudah bersama dengan Bapak Dwi Panguji Utomo selaku waka kesiswaan SMK Yasmi Karangrayung. Selamat pagi Bapak Dwi Panguji Utomo. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pemilihan calon ketua OSIS yang dilaksanakan hari ini. Boleh. Metode apa yang digunakan dalam pemilihan ketua OSIS kali ini Pak? Untuk pemilihan OSIS tahun ini kita menggunakan metode online Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yang terlibat semua warga SMK SMI Rayung Terutama untuk anggota OSIS yang kemarin kita jadikan panitia Kenapa memutuskan untuk melakukan pemilihan ketua OSIS secara online semacam ini Pak? Karena pandemi mbak ya Jadi kita menyesuaikan kondisi seperti ini Kita mengalami pandemi Covid-19 secara tidak langsung kita lo kita menggunakan pemilihan seperti biasanya secara tidak langsung kemungkinan akan menjadi hal-hal yang buruk Bagaimana upaya kesiswaan dan pengurus OSIS memperkenalkan calon ketua OSIS yang baru kepada seluruh siswa SMK Yasmi di situasi yang serba online saat ini Pak kita mengenalkan dari calon ketua osis, kita menggunakan video, jadi secara tidak langsung visi misi mereka kita video, kemudian kita sebarkan ke warga SMKS SM Mekarang Rayong. Adakah kendala tertentu saat melaksanakan kegiatan ini, Pak? Untuk kendala, alhamdulillah tidak ada, dan hari ini sudah terakhir, berarti sudah selesai semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Sama-sama. Sahabat pendekar, berikut adalah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai pemilihan calon ketua osis pagi ini. Kami sudah mewawancarai beberapa siswa untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Berikut liputannya. Selamat pagi kak. Pagi. Bagaimana pendapat kakak dalam kegiatan pemilihan ketua osis kali ini? Alhamdulillah berjalan dengan baik melalui media online ini dalam kondisi pandemi sangatlah berguna banget untuk menghindari kerumunan dan menghindari juga siswa-siswa yang keluar saat jam pelajaran. Menurut kakak, apakah calon ketua OSIS kali ini sudah memenuhi syarat untuk mengemban tanggung jawab sebagai ketua OSIS? Menurut saya sudah, karena sudah mengikuti seleksi seleksi yang ada. Bagaimana pendapat kakak dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS kali ini? Berbeda dari tahun sebelumnya, karena saat ini sedang pandemi jadi menggunakan sistem daring atau online. Menurut kakak, apakah calon ketua OSIS kali ini sudah memenuhi syarat untuk mengemban tanggung jawab sebagai ketua OSIS? Sudah, karena saya lihat mereka sangat bertanggung jawab dengan sebagai hal. Sahabat pendekar, demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pemilihan calon ketua OSIS yang ada di SMK Semi Karangrayung selalu patuhi protokol kesehatan untuk membantu mencegah tersebarnya virus Covid-19. Saya Firida Idrianti mewakili kerabat dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.